Selamat pagi. Saya berada di sini lagi di Supadio International Airport, seperti biasa. Ini masih sangat pagi, ya. Jam setengah enam pagi ini, saya dalam perjalanan menuju ke Makassar. Saya diundang pasien lagi ke Makassar. Flight dimulai dari Supadio International Airport, jam enam jadwalnya semoga tidak delay dari Spadio International Airport ke Juanda International Airport di apa sih Kemudian dilanjutkan connection flight ke Makassar jam 10. Dari Sidoarjo ke Makassar jam 10. perkiraan sampai di sana jam 12 lewat 55. Semoga tidak delay semoga semuanya berjalan Sesuai rencana, sesuai jadwal ya. supaya lancar. Amin. Layan 5 Delta. Untuk menyimpan barang-barang bawaan. Sudah sampai di Juanda International Airport Sekarang jam setengah sepuluh pagi Waktu Indonesia Barat oh, Ada yang baru ni Subway Baru ni like dari Soedio International Airport tadi terlambat 1 jam 15 menit. Harusnya saya udah sampai di sini jam 8 pagi. Tapi ya enggak apa-apa. Penerbangan lanjutan ke Makassar itu jam 10.25. Ya 10.25. Jadi masih ada waktu sekitar satu jaman. Saya mau ngopi dulu. Ke tempat favorit dari depan. Ini gate 12. Kalau ke Makassar kayaknya di sini juga nih, di gate 12. belas dekat lah Kita ke roti oh. Itu di depan. Mejanya <tuh> penuh. Kita cari roti O di gate yang lain. Roti O ada tiga. Kalau salah di sini, di gate 12, di gate 10 juga ada. Kalau tidak salah, coba kita ke sana. Nah, ini roti O di gate 11. On For living something, please the to number 10, thank you. Saya mau pesan panas, panas, itu aja. siapa? Indra. Indra? Iya. tidak Terima kasih, Ini ayam dan telur Terima kasih mbak Kamar kecil Kamar kecil dulu Alhamdulillah, ngopi udah beres makan juga udah, udah segar lagi alhamdulillah siap melanjutkan penerbangan ini Sekarang sudah jam 10 lewat 18 Berarti penerbangan ke Makassar Ada keterlambatan Harusnya tadi boardingnya jam 9 lewat 55 uh, Flightnya jam 10 lewat 25 Antara boarding time dengan flight itu 30 menit Saya tidak tahu kapan waktu boardingnya. Boardingnya nanti di Gate 11. Nah, sekarang saya mau jalan-jalan dulu. <laughs> saya pengen lihat ujung sana, ya. Jadi, di sana itu Gate 15 yang paling ujung. Gate Lima <coughs> tapi sudah tidak dipakai. Jadi, ya, seperti inilah situasi kalau sedang bepergian, kalau sedang safar dengan penerbangan. Seringkali uh, tidak tepat waktu. Nah, ini saya sudah sampai di gate 4 Ini agak sepi di sini. Ini gate empat. Nah, ini gate empat dan lima, agak sepi. Bandara Juanda ini salah satu bandara terbesar di Indonesia, terluas, terpanjang, besar, dan uh, tiap airport itu ada ciri khasnya masing-masing. Ini G3. Oh, lagi ada yang foto. Ini Cafe. bangi cafe sampai bed. sampai get3 di sini ini get3 sampai di sini saja get 1 dan 2 datang tangga eh apa lewat pintu ini berarti ini enggak tahu nih 0 apa non aktif juga sampai G3 aja ini G3 G3 RSIA G3 kelompok jauh banget nih, saya udah jalan dari sana tuh dari sana ada <laughs> international Airport. kalau disuruh menilai mana yang paling bagus mana yang paling nyaman hmm, yang pertama itu relatif Pertama, itu relatif, dan berdasarkan relativitas yang ada pada diri saya, yang paling saya suka, airport favorit saya itu adalah Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport. Itu favorit saya yang ada di situ adalah pesawat Garuda dan Citylink. Garuda dan Citilink kalau Lion uh, Batik Air kemudian uh, apa lagi ya Lion Batik Air itu di Terminal 2 kalau Super Air Jet, dan uh, Air Asia itu di Terminal 1 Soekarno-Hatta International Airport ya di Tangerang Bandara Sepinggan di Balikpapan itu juga bagus. Besar. Bagus. Bandara uh, Sultan Hasanuddin di Makassar itu juga bagus. Bandara Adi, Adi Sumarmo di Solo itu juga bagus. YIA, Yogyakarta International Airport itu juga bagus. Ya bagus semua lah pokoknya. <laughs> di Semarang juga, General Ahmad Yani. Bagus, tapi yang paling saya suka itu di Terminal 3 Soekarno Hatta International Airport. Di sini ada toko batik, toko batik, ini toko buku plus cafe ini jajanan, apa tempat makan ini Boga Jaya Ya banyaklah tempat makan di sini. Tidak perlu khawatir. Kalau menunggu di sini belum makan, tidak perlu khawatir. Karena tempat makan banyak. Yang jadi concern itu adalah uangnya. Ada uang enggak? Karena makanan di airport itu harganya lebih tinggi dibandingkan di luar airport. Mirsa ternyata penerbangan ke Makassar Delay Jadinya jam 11 <laughs> ya, udah kata-kata Kita jalan-jalan lagi Sekarang saya mau jalan ke ujung Ke ujung sana Ini sudah di gate Gate 12 Eh, gate 11 Nah, ini tadi yang saya tunjukkan Pertama saya masuk ini baru, nih subway flashback, back Roti, roti jam 11. Alhamdulillah tidak tidak terlalu lama hai, hai, hai, hai, hai, ke makassar nya dua jam malam lagi itu saya udah capek badan udah capek pikiran udah penat <laughs> itu bagian dari perjalanannya emang seperti itu nah pemirsa sekarang saya sudah berada di gate 14 ini gate 14 yang masih aktif Sebatas jet 13 nih, ini ke Indonesia Tengah, ini penerbangan ke Indonesia Tengah, ke balikpapan ke Makassar ke Manado. Nah, ini jet 14 ya, ini jet 14 Kes, kesana. ke ya. sana itu jet 15, kita lihat-lihat ya, bakso Pak Jo. Bulan lalu ini juga tutup. Bulan lalu sudah tutup. Sebelumnya lagi ini select masih buka. Mungkin masih buka um, ya. Beginilah ya situasi kalau kita melakukan perjalanan udara, ada keterlambatan penerbangan. Oke, saya mampir sini masih ada waktu saya mau nyedit sebentar oke okay, let's go, sudah panggilan voting ya, sudah panggilan? kasih Okay. Alhamdulillah, pemirsa, saya sudah sampai di Sultan. Faisaluddin International Airport di Ujung Pandang Makassar. Your Tugas bandaranya ramah. Mungkin dia marah. Alhamdulillah, saya sudah selesai sholat Sekarang jam 2 lewat 20 Waktu Indonesia Tengah Saya menuju exit Saya sudah dijemput keluarga pasien Wah oh, ini rame ini lagi boarding ini ketiga kalinya saya ke Makassar dan ini pertama kalinya saya tiba di sini siang hari. Sore, udah sore ya. Karena dua edisi sebelumnya itu malam, sampai sini udah malam. Perjalanan seharian dari pagi, dari subuh malah kan, dari subuh ke ya, rumah, sebelum subuh malah hari antar alhamdulillah sampai di sini siang. Wah, wow, Insya Allah ini in progress nih. Star sekali Bandara Sultan Hasanuddin. Kalau kita lihat di depan ini masih under construction Ini saya Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah, sampai dok Alhamdulillah, sendiri aja? Sendiri aja, Ayo. nanti <tuk> ke sana saya bantu Siap, oke okay, terima kasih Mara, gimana? Mara, apaan ini? Ini kakak? Ini kakak? Ini kakak? Ya, aw, hahaha, Sultan Hasanuddin Hujan hahaha, Tolong Gila, hahaha, sekali Sultan Hasanuddin hahaha, dari sana hahaha, eh mana mobilnya mau oh, depan masih kenyang sudah makan udah Mas. tadi di bandara oh gara-gara bile makan pakai bile nih dokter nih makan saya udah siap kalau udah bawa oh udah bawa bawa seperti biasa saya kalau kayak kalau berjalanan bisa kayak gitu udah tahu ah udah <SILENGALAN> dia tetap jatuh ya gitu, Assalamualaikum Ibu sehat Bu? Hah? Sehat? Sehat? Ya, ha? Masih ya? Mika aku mau ketemu retriku lah Assalamualaikum Assalamualaikum Salah <SILENGALAN> eh, Pak <para> Abidhan <SILENGALAN> Yang pindahkan dari saya, duduk kepadanya dok ini Yang terbilang mana, bidannya Ibu ini <SILENGALAN> Oh ini Udah <SILENGALAN> besar ya Bu ya? aku tahu, <laughs> <selamat. laughs> saya masuk dulu Yeay. Yeay. para yang basah basah nih spesial di mana bu? untuk ya, dia? unhas unhas iya, baru spesialis tertiga baru masuk juga saya okay. udah selesai dan ini ambil spesialis bu siapa dah? saya oh udah, aku ambil spesialis spesialis ya lebih-lebih itu doh. Selesai itu asyik. Selesai Saya ini spesialis Rukiah nih bu. iya Sp sp rup. Apa bu? Apa bu? Ini apa nama pak? Apa lagi namanya ris? Bukan ini yang risol. Ini ini lumpia iya saya pulang ya Yeay. para bidan eh jadi ini tidak sempat ya eh mana yang tadi ini ya lain kali lah ya sabar saya, saya ke sini lagi <laughs> ya, Marilah, nanti, nanti kita ngobrol telepon dulu apa-apa aman jadi shoot mau diupload di YouTube pelang dokter <laughs> karena kena itulah kena <laughs> Absence. ini pelanggaran eh, atlet <laughs> nggak boleh ya boleh sama id lagi itulah saya mau ganti nama lagi ki ki indra permana ki aman ya kalau ki aman <laughs> kalau gus nggak aman gus indra permana ya di di ini telpon nama si gus ini lagi gus miftah <laughs> gus <laughs> samsudin <laughs> Gimana dia Selamat pagi pemirsa um, Hari ini saya akan melanjutkan Rukiah uh, Di Maros Ini saya masih di hotel Hotel Wish Prime uh, Wish Prime Hasanuddin Makassar Kemarin Rukiahnya itu dua sesi Sesi pertama jam 4 sore setelah sholat asar, sampai menjelang maghrib, kemudian Setelah sholat maghrib, saya diajak makan malam Setelah sholat isya, kita mulai lagi uruqyah Itu sampai sekitar jam 9 Terus kita ngobrol-ngobrol Lalu saya langsung diantar ke hotel Sampai di sini sekitar jam 10 kurang 10 malam, kurang waktu Indonesia Tengah uh, Saya mau kasih lihat view-nya ya view dari hotel sih. Nah di sana itu itu laut. Pantai Losari itu ke sini ya. Nanti kalau kita keluar sih biasanya lewat situ. Oke, uh, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Setelah ini saya ke Maros Habis dari maros saya langsung pulang. Pesawatnya jam 1 jam 1 siap, nanti mungkin sekitar jam 11 lah saya dari Marus menuju ke bandara terima kasih banyak sudah menonton video ini, bagi anda yang ingin mengundang saya ke kota anda untuk rukiah keluarga silakan hubungi saya melalui chat ke nomor whatsapp di atas ini ya chat saja, nanti akan kita jadwalkan Insyaallah. Oke, okay, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> Gila, pesawatnya gede banget. Gak orang, Pak. Udah sini bisa, Pak. Dua jalur berapa? Oh, dari satu. Lurus ke kanan. Lurus ke kanan. Lurus Tiga baris <laughs>